untuk sedek yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini dikategorikan seorang Gemini akan tajir dan mampu membeli apapun yang ia inginkan di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan dan dikarenakan seorang Gemini mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu melihat peluang untuk meningkatkan bisnis meningkatkan keuangan meningkatkan usaha meningkatkan pekerjaan yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupan mendongkrak keuangan finansial seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diambilkan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pandai melihat peluang yang pandai mengambil situasi dan kondisi untuk meningkatkan keuangan yang dimana di sini ia belajar dari orang tua, orang-orang terdekat, yang dimana juga di sini seorang orang tua akan memberikan support doa kepada seorang Gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Empress, secara umumnya di Empress itu diartikan orang tua yang memelihara orang tua, orang terdekat, dan orang yang disayang. Dan jika kartu di Empress kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan. Sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mendadak tajir dan mampu melihat Serta mampu membeli apapun yang ia inginkan di bulan Mei tahun 2021 Yang dimana sini dikarenakan seorang Gemini didoakan dan seorang Gemini belajar dari orang tua Yang dimana King of One itu diartikan sebagai orang tua dan di di disini diartikan sebagai orang tua yang membantu Yang mendoakan seorang Gemini agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 Dan disini dikategorikan Seorang Gemini akan mendadak tajir di bulan Mei tahun 2021. dan untuk zodiak yang kedua adalah ten of pentacle ataupun sepuluh koin. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio, yang dimana sini digambarkan seorang Scorpio akan mendadak tajir dan mampu membeli apapun yang ia inginkan di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan keuangan finansial seorang Scorpio akan mengalami peningkatan di bulan Mei atas kerja keras kinerja yang ia lakukan bersama seorang pasangan di sini seorang Scorpio bersama seorang pasangan akan saling mendukung yang dimana di sini akan tercipta finansial keuangan kehidupan yang akan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of Swords. Secara umumnya, page absorb itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mendadak tajam melintir dan mampu membeli apapun yang ia inginkan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio bersama seorang pasangan yang membahu saling membantu untuk meningkatkan keuangan kehidupan, yang dimana tujuannya untuk membahagiakan seorang anak, serta di sini seorang anak akan mendoakan seorang Scorpio bersama pasangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu di m kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok orang tua yang tujuannya untuk membahagiakan seorang anak serta mendapatkan doa dari seorang anak, yang dimana di sini akan terjadi peningkatan keuangan, peningkatan karir yang dilakukan bersama seorang pasangan Scorpio, yang dimana di sini juga dikategorikan seorang Scorpio akan mendadak tajir dan mampu membeli apapun yang ia inginkan, serta mampu membahagiakan keluarganya. Untuk zodiak yang ketiga adalah eight of Cup ataupun delapan piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang di dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendadak tajib dan mampu membeli apapun yang ia inginkan serta mampu membahagiakan keluarga di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya seorang Virgo akan berjalan menelusuri hidup menemukan jawaban serta di disini akan mendapatkan jawaban untuk meningkatkan karir keuangan kehidupan yang dimana sini akan berdampak positif kepada finansial keuangan seorang Virgo sendiri dan di disini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Virgo akan didoakan didukung serta dibantu oleh keluarga untuk mendapatkan peningkatan keuangan karena di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang Pendanaan tajam leher dan mampu membeli apapun, serta mampu membahagiakan keluarga di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang keluarga akan membantu serta mendoakan seorang Virgo untuk mendapatkan kesuksesan, yang dimana di sini seorang Virgo bertujuan untuk membahagiakan keluarga dan anak-anak Virgo sendiri. Dan jika kartu di m kita gabungkan dengan zodiakan ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok yang mempunyai jiwa orang tua yang sangat bagus. Yang dimana disini mempunyai tujuan untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan seorang anak. Yang dimana disini seorang Virgo akan dibantu oleh keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di bulan Mei tahun 2021. Dan di disini juga seorang Virgo tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan satu jalan untuk meningkatkan keuangan kehidupan serta finansialnya. Dan untuk Zodek yang keempat adalah Zuroksod ataupun dua pedang. Untuk sudik yang keempat, kita mempunyai seseorang yang bersedia. Pisces, yang dimana mana di sini digambarkan, seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mendadak tajir serta mampu membeli apapun yang ia inginkan di bulan Mei tahun 2021. Sini terjadi dikarenakan seorang Pisces mampu mengambil satu jalan, satu peluang, dan mampu memilih jalan kehidupan yang lebih bagus, yang dimana mana di sini akan mendapatkan keuangan yang meningkat, finansial yang meningkat, yang di mana akan terjadi di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Pisces akan membuka sebuah usaha yang dimana sini dalam bentuk usaha tambahan yang hasilnya akan maksimal yang bisa mendongkrak keuangan kehidupan seorang Pisces lebih bagus lagi. Dan disinilah dikategorikan seorang Pisces akan mendadak kajir dan mampu membeli apapun yang ia inginkan di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Knight of Pentacle. Secara umumnya, naik open target itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces mampu memilih jalan kehidupan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 yang mendampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya. Dan di sini digambarkan seorang Pisces akan membuka sebuah usaha tambahan yang dimana hasilnya akan maksimal mendongkrak keuangan kehidupan seorang Pisces yang didukung oleh pasangan orang-orang terdekat Pisces sendiri. Dan jika kartu di-empress kita gabungkan dengan judik yang keempat, di sini menggambarkan sosok seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mampu memelihara dan mampu memilih jalan kehidupan yang lebih bagus yang didukung oleh pasangan orang-orang terdekat Pisces sendiri. Sehingga di sini dikategorikan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mendadak kajir dan mampu membeli apapun serta mampu membangkitkan keluarga di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan. Empat zodiak yang mendadak tajir, serta mampu membeli dan membahagiakan keluarga di bulan Mei tahun 2021, adalah yang pertama zodiak Gemini, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Virgo, dan yang keempat adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mendadak tajir dan mampu membahagiakan keluarga, serta mampu membeli apapun yang ia inginkan di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat.